Jangan kau harapkan diriku Jangan jangan Sampai jumpa di Vamos Mengarungi hidupku, diriku tak pantas lagi bila esok menyunting. Selamat